Hei, trungtung hmm. nah, eh, Kenapa wajah kau kusut kali ku tengok Macam baju belum disetrika saja Kesal kali kau rupanya <tuh> Bukan kesal, Pak Tapi saya menyesal belum bisa pulang kampung Bah Bukannya kau baru pulang kampung Nah itu dia masalahnya pak tuh Kampung saya tuh ngenenin pisan Kebayang kalau jam segini teh Saya tuh lagi main di tengah sawah Udaranya eh, sejuk. Tiis pisan pak Hah? Tipis? Tiis itu artinya dingin pak Nih Patuh bayangin aja ya, kalau pas mandi pakai air hangat, kena angin sepoi-sepoi, ditemenin lagi sama sahabat saya, si sapi, Pak. <tuh> <Hah>? <tuh> oh, begitu rupanya. Iya, <tuh> iya, iya, iya. Si sapi itu tuh larinya kencang, Pak. Dulu itu kita berdua main kejar-kejaran. Wooy! Wush wush <Yeah! tuh> Ya! Yeah. <laughs> Woosh! Stop! ah. Ah! Tidak! Ah, biskau Patuh? Eh, eh, eh. Patuh Patu kemana? Trontum! Berhenti! Aduh, kenapa jalanan bisa kacau begini? Ini gara-gara kau Akibat melanggar lampu Merah Semuanya jadi kacau balau Gara-gara saya Kan saya nggak ngapa-ngapain pak Tapi kan saya ceritain bapak tentang kampung halaman saya Bun alasannya menyeroboh lampu merah itu tidak dibenarkan. Menyetir itu harus fokus, truntung, fokus. Ba -ba Baik Pak tuh. Tapi beneran Pak, saya teh nggak sengaja. Bah, cemana? Tapi kan kau sudah tahu kalau lampu merah artinya berhenti. Lampu hijau boleh kau jalan, trungtung. Dan kuning artinya bersiap-siap jalan atau kau siap-siap untuk berhenti. Dan menurut undang-undang, kau harus dikenakan sanksi. Berdasarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang berkendara itu mesti mematuhi alat pemberi isyarat lalu lintas atau disebut api. Hindari obrolan yang dapat memalingkan pandangan dari depan. Jangan menerobos lampu merah, walaupun sedang sepi. Ingat, ingat. Punten, teman-teman semua. Saya teh mau minta maaf atas kekacauan yang terjadi. Eh, saya teh hilap, tidak sengaja menerobos lampu merah. Saya akan tanggung jawab. <laughs> Jadi, sudah mengertikan kau yang saya bilang tadi? Coba diulang trungtung. Siap! Ingat patuh, merah berhenti, hijau jalan, dan kuning hati-hati, ya kan? Hati-hati, eh, uh, hati-hati, eh, uh, hati-hati lagi, ini, okay. uh, ya, hati-hati terus.